Bình <tuk> thường <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Kan sayang lama lah. Enggak bisa. Bisa lah. Lama kali kenapa? Ya ya. Ruang. Ruang. Ruang. आ okay. गया I'm cool. Heddah kata jatuh jatuh jatuh Aja daerahan semua itu masuk dalam masuk dia ke dalam kan nggak jatuh cantori lagi tuh Let's oh. yeah, go. Yeah.